Halo halo sobat semuanya, welcome back to my channel Balik lagi sama gue di sini Yang pastinya di channel yang selalu memberikan info informasi terupdate dan tentunya membahas seputar dunia selatan Oke okay, sebelumnya apa kabar ya kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar oke okay, ya kita di sini pemanasan-pemanasan terlebih dahulu ya tentu dengan pola spin yang pastinya mantul dan simpel oke okay, ya. okay, semoga mudah dipahami buat kalian aduh ini kita screenshot dulu oke okay, lagi gak tuh kali 10 ya, mam gak tuh ya, meledak. uh Wow, masih dikasih lagi nih. Mahkotanya juga konek ya bestie. Enam puluh lima ribu kain dua puluh so auto sensasi mau satu juta ribuan ya? Oke okay, ya, tentunya seperti biasa di sini. main di guys opo dengan modal receh-receh aja, nih empat puluh ribuan ya. Aduh, langsung juga hantam ya, guys! juga 32400 dan hasilnya sangat-sangat memuaskan di awal permainan ini ya. Luar biasa banget! Oke, okay. nah, pastinya buat teman-teman yang udah nonton sini please jangan diskusi sebelumnya. Simak-simak terus sampai habis ya, biar kalian tahu nih info-info apa saja yang akan dibuat bagikan untuk kalian. Oke, okay, dan salah satunya yang akan gue bagikan ke kalian yaitu polosot gacor, ya guys. Ya, ada pula juga info sop gacor atau botol slot gacor hari ini. Ya, tentunya uh, dengan bawa modal receh. Jadi buat kalian yang butuh info-info-nya tentang slot gacor, mending langsung merapat aja ya ke channel ini. Oke. Okay. Sambil gue nyacol-nyacol di pula selanjutnya ya pasti buat kalian yang lagi nonton video ini gue mau kasih tahu disclaimer-nya terlebih dahulu. Ya tentunya jangan lupa untuk jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata, tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas ya. Tapi bagi kalian ya mungkin yang udah terlanjur main ya khususnya yang udah 18 plus ya itu sih ya terserah kalian lah ya. Yang mungkin di sini, uh, gue bakalan ngasih rekomendasi situs-situs udah jitu untuk kalian mainkan di sini biar kalian gak salah pilih tempat bermain ya pastinya. Oke, okay? langsung aja yang di sini, contohnya gue bermain di situs permain 138 gajah makan pemain jacor men. ya oke okay. dan tentunya buat teman-teman yang mau join ya di Permen satu ini linknya udah ada di pin komentar jadi tinggal kalian klik aja langsung join sekarang juga ya nggak perlu pakai lama lama ya langsung hajar aja oke okay. langsung subscribe subscribe ya dan juga buat teman-teman yang udah mampir di channel gue jangan lupa dibantu support channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya channel gue juga semakin berkembang, semakin maju, dan gue juga lebih semangat lagi di sini video, video terbaru ya dan kalian tuh juga nggak perlu khawatir karena gue juga akan membagikan untuk uh, tentang ya pola gator olimpur hari ini atau short version hari ini judulnya buat teman-teman yang suka main modal receh nih ya Oke, okay, aduh, uh, rupa-rupanya di sini masih belum ada tanda-tanda kegacorannya lagi ya, masih stuck di saldo awal ya, saldo uh, profit yang awal tadi. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Yang penting gue di sini berusaha dan ya sebisa mungkin sih ya kan, nggak uh, rungkat ya, karena gue masih penasaran jujur aja, jadi ya gue coba lanjutin. Ya mungkin banyak pertanyaan. Kenapa enggak langsung di WD aja ya yaitu karena memang gue masih penasaran siapa tahu yang masih bisa dikasih suatu suanya. ya tapi tenang aja gue enggak pakai nafsu kok. kalau misalkan memang sekiranya udah enggak ada tanda-tanda kegacoran ya udah mending gue langsung WD aja yang penting kita masih dapetin profit ya oke okay. dan kali ini gue coba untuk bahasin terlebih dahulu ya sayangnya semoga pola-pola yang berdubukan bisa membawa hoki bisa membawa cuan untuk kalian semuanya ya jadi buat teman-teman mending buruan aja langsung join yang belum join di permen 138 ya pokoknya linknya udah ada di komentar ya kalian tinggal join langsung aja Oke okay. sebagainya nggak uh, usah khawatir ya uh, semua informasinya ada di channel gue, dan pastinya gak usah terlalu terbawa hawa nasi untuk kalian yang mau bermain, ya. Pastikan kalian juga cukup dulu untuk info jam slot gacornya si kakek, ya, terlebih dahulu. Oke, okay? dan hmm, apalagi ya? <laughs> Oke, okay, mudah-mudahan sih di sini dapetin profit, ya. Tentunya gue mau ngasih pantun nih buat kalian ya biar ada manis-manisnya gitu nih aja oke kakek jelis berjuruh permen kaksel anak baru dapat bonusin tentunya di permen 138 jajan makan permen jacot aduh gitu akhirnya dikasih tambahan crispy mudah-mudahan ini ada tambahan-tambahan cuan ya kalaupun memang udah dikasih tapi sini langsung cabut aja belum merasa udah nggak uh, gacor ya bukan nggak ada udah bukan nggak gacor mungkin belum apa udah nggak ada tanda-tanda kegacoran -tanda lagi gitu ya dan tentunya makasih banyak buat semuanya ya yang udah nonton video gue ini sampai habis semoga terhibur semoga enjoy dan semoga info-info yang gue sampaikan di sini bisa bermanfaat oke, okay. sekian aja video gue ini gue izin pamit dulu ya sampai ketemu lagi di video berikutnya bye